Jadi kemana mana menderita. Betapa nasibku selalu begini selama hidupku. Terima Terima kasih Oh. Mm -hmm. Mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia Yeah. Uh -huh. yeah